Hai, hai, hai. Apakah kalian tahu berapa uang yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah mewah? Apakah sekitar 2 miliar? Ya, mungkin untuk sebagian orang biasa, harga tersebut sudah sangat mahal ya. Namun ternyata, biaya tersebut masih jauh lebih kecil loh ketimbang beberapa rumah termahal di Indonesia yang dimiliki oleh beberapa. Penasaran? Sebenarnya sudah banyak orang seperti pengusaha, artis, pejabat dan konglomerat yang memiliki rumah mewah dengan harga selangit. Namun ada juga beberapa yang menduduki posisi teratas sehingga termasuk sebagai rumah termahal di Indonesia. Gak heran ya jika di Indonesia saat ini sudah banyak rumah mahal dan bahkan rumah ini menjadi rumah nomor satu yang termahal di Indonesia. Deretan orang super kaya dan memiliki harta kekayaan berlimpah di tanah air ini, rela menggelontorkan uang yang tak sedikit jumlahnya untuk membangun rumah impian. Bukan cuma bernilai miliar rupiah, bahkan ada yang nilainya ditaksir mencapai triliunan rupiah. Namun tahukah kalian sob, jika ada sebuah rumah milik Aba Jajang yang menjadi sorotan? Karena sempat ditawar seharga 2 miliar rupiah oleh seorang turis asal Australia Rumah Bajajang sendiri berada di Rawadewa, Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur, Jawa Barat Rumah tersebut mencuri perhentian lantaran memiliki pemandangan yang sangat indah Yakni hamparan sawah, bukit, dan air terjun Curug Citambur Sementara Curik Citamur sendiri telah dibuka sebagai kawasan wisata dan dipromosikan sejak 2014 lalu. Objek wisata ini menawarkan pemandangan air terjun dengan ketinggian mencapai 130 meter yang dikelilingi hijaunya tumbuhan. Gak heran ya jika rumah tersebut ditawar dengan harga selangit. Viral di media sosial, sebuah rumah kayu tua yang ditawar dengan harga fantastis 2 miliar rupiah di media sosial, yang kini tengah menjadi perbincangan hangat. Tawaran harga yang tinggi, rumah kayu tua tersebut diberikan karena rumah sederhana tersebut memiliki pemandangan curug citambur yang sangat indah dari halaman belakangnya. Rumah tua kayu tersebut merupakan milik abah Cacang yang berlokasi di Rawa Dewa, Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur, Jawa Barat. Eh, tapi tunggu dulu Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Rumah kayu tua itu Menjadi sorotan publik Setelah seorang bule asal Australia Menawar dengan harga fantastis tersebut Pemandangan yang memukau Dari air terjun curug citambur Yang terlihat jelas dari halaman belakang rumah Abah Jajang menjadi daya tarik utama Yang membuatnya ditawar dengan harga yang sangat tinggi Meskipun begitu, Abah Jajang menolak tawaran tersebut Oleh karena itulah banyak orang yang penasaran Dengan keputusan Abah Jajang yang menolak tawaran yang menggiurkan tersebut Namun menurutnya, rumah tersebut memiliki nilai yang lebih dari sekedar harga Yang ditawarkan oleh siapapun Conan katanya, rumah kayu tua yang sederhana itu memiliki kenangan dan sejarah yang tak ternilai harganya. Abah Jajang juga mengungkapkan bahwa rumah itu telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun dan memiliki nilai yang tak ternilai bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, ia merasa bahwa tidak mungkin menjual rumah itu meskipun dengan harga fantastis sekalipun. Keputusan Aba Jajang ini kemudian menjadi apresiasi banyak orang yang meresponnya di media sosial. Mereka menghargai sikapnya yang memilih, menjaga keberadaan rumah, dan kenangan yang ada di dalamnya daripada menerima tawaran uang yang tinggi. Dengan keputusan tersebut, rumah kayu tua Aba Jajang masih dapat dinikmati oleh korganya dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Sob Pemandangan Curug Citambur dari halaman belakang rumah tersebut juga masih dapat dinikmati tanpa harus menjual rumah itu dengan harga yang tinggi. Dalam kesimpulannya, meskipun harga fantastis ditawarkan, untuk rumah kayu tua Aba Jajang yang memiliki pemandangan Curug Citambur yang indah, ia memilih untuk tidak menjualnya. Keputusan ini mendapatkan banyak komentar positif dari warganet. Karena rumah tersebut memiliki nilai sejarah dan kenangan yang tak ternilai harganya bagi Aba jajang dan keluarganya. Sop rumah saat ini tidak hanya sebagai kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga untuk menaikkan status sosial. Oleh karena itu, banyak orang berlomba-lomba untuk membangun rumah mewah dengan nilai fantastis. Dibandingkan dengan rumah milik Rafi Ahmad, rumah kaya tua milik Abah Jajang memang masih terbilang jauh jika ngomongin soal harga ya. Artis dengan bayaran termahal ini kebetulan sedang merenovasi salah satu huniannya di Andara Residence. Dan tentunya, biaya renovasi rumah tersebut tidaklah kecil. Tetapi pada Oktober 2021 lalu, Rafi sudah mengeluarkan biaya sekitar 50 miliar rupiah untuk membangun rumah tersebut. Dan kini jika ditotal secara keseluruhan, dengan biaya renovasi, dirinya telah menghabiskan biaya sekitar 20 miliar rupiah. Seluruh makhluk hidup tentu membutuhkan sebuah rumah atau tempat tinggal, sebab rumah sendiri mempunyai beberapa manfaat dan kegunaan yang sangat berguna bagi penghuninya. Dan gak hanya itu, rumah juga bisa menjadi tempat penuh kenangan, seperti rumah milik Abah Jajang Meski rumah tersebut tidak semewah rumah beberapa artis yang kaya raya Namun Abah Jajang tetap tidak mau menjualnya meskipun rumah kaya tua itu Dihargai dengan harga yang sangat menggiurkan Mungkin saja jika ada seorang artis tanah air yang kaya raya Dan menawarkan harga yang lebih fantastis lagi Bisa membeli rumah milik Abah Jajang Namun kira-kira kedepannya jika ada yang ngasih harga yang lebih gila